Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah yang dirahmati Allah Yang dimuliakan Allah Saya doakan Bapak Ibu semuanya Yang mengamalkan ilmu makna terjeki Allah berikan kemuliaan Kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan Kesehatan, kebahagiaan Dunia akhirat Yang sempit Allah lapangkan Yang punya amanah banyak Allah selesaikan dengan segera Allah ganti kesempitan dan kelapangan Kesusahan dengan kemudahan Intinya kita semakin dekat kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu ya Bapak Ibu, amin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kisah yang menarik banget Kisah nyata yang menarik tentang bab solawat Banyak banget sih kisah itu Tapi saya akan mengkisahkan seorang laki-laki keluarga yang hidupnya masih miskin banget Susah banget karena punya hutang banyak Yaitu 500 dinar kalau sekarang dirupiahkan ya mungkin bisa 5 miliaran lah gitu uh, Beliau karena nggak punya uang untuk membayar Dan waktu yang ditentukan sudah siap gitu Waktu yang ditentukan sudah siap Maka si orang kaya yang ngutangin dia ini Memanggilnya Dan didatangi nggak punya du duit Kami nggak punya duit Engkau tahulah keadaan dan kami untuk makan aja susah Oh bisa gitu harus bayar kamu udah janji mau bayar 500 dinar sekarang hari ini gitu kan hari yang ditentukan. Sekarang mana? Saat ini saya enggak megang duit sama sekali. Oke, kalau memang kamu enggak megang duit, kamu harus saya laporkan ke polisi dan dipenjara. Maka dibawalah ke polisi dan dipenjara mau an begitu, mau dipenjara. Maka disidanglah di hakim begitu, Bapak Ibu. Disidang nih. Pasrah banget ini mah, orang yang miskin ini udah pasrah banget, udah ridho, mau diapain mah terserah gitu. Kan kebanyakan bapak ibu kalau oh, nanti datang polisi, oh nanti mau gini, gini, gini, udah ketakutan dulu. Orang gak ada pasrahnya gitu. Pasrah, kalau kita pasrah kepada Allah saat itulah pertolongan Allah datang. Kalau kita pasrah kepada Allah, tapi kalau masih ngeyel, masih melawan, melawan itu dengan cari solusi sana sini sana sini Allah nggak akan datang nggak akan nolong bapak ibu beneran saya udah ngalamin hal seperti itu gitu banyak jamaah juga ribuan jamaah udah mengalami hal seperti itu jangan ngeyel udah pasrah aja hadepin gitu baru pertolongan Allah datang lalu apa yang terjadi dibawalah uh, si orang miskin ini kepada siapa kepada hakim pengadilan ketika dibawa apa yang terjadi Bapak Ibu di sidang di sidang ditanya oleh hakim Hai hey, fulan bin fulan benarkah kamu punya hutang dengan sahabatmu ini 500 dinar benar wahai Pak Hakim Benarkah ini waktu yang ditentukan untuk membayar benar Pak Hakim lalu kenapa nggak kamu bayar saat ini keadaan saya memaksa saya nggak bisa menempati janji karena memang saya nggak megang uang sama sekali. Nggak megang, Saya pasrah sudah mau diapain, Pak Hakim? Gitu, kalau mau dipenjara ya saya ridho begitu Bapak Ibu. Ya kamu harus penjara kalau kamu nggak punya duit gitu kan? Iya, bener Pak Hakim saya nggak punya duit. Ya udah sekarang kamu harus disel gitu kan? Silakan Pak Hakim saya ridho si orang kaya ini yang sahabat tadinya itu sahabat dekat gitu itu ya udah penjara aja orang dia enggak dia salah dia ngikar janji enggak amanah begini begitu orang munafik gini gitu udah digituin dikata-katain bisa simak itu udah sunat uang gitu bapak ibu kita harus ridho harus terima kayak gitu lalu dia ridho iya saya salah saya memang salah saya minta maaf karena saya belum bisa bayar ya allah ampunilah saya keluarga saya anak istri saya maka kata hakim, kamu harus dimasukkan sel sekarang juga dengan hukuman empat tahun ataupun 5 tahun gitu kan lalu si orang miskin tadi bilang sama hakim sama orang kaya izin untuk pulang untuk pamit kepada anak istrinya nggak bisa, tolong si pak hakim wahai sahabatku, si, kau kan pemurah tolong sih, saya ingin banget pulang kepada eh, nemuin anak istriku supaya apa, supaya anak istriku Tabah menghadapi semua ini supaya bisa bertahan hidup dan gak akan e, kufur ataupun ngeluh gitu, supaya dia tegar istri saya suruh menjaga anak-anak saya karena saya di penjara supaya bisa e, bertahan hidup tanpa adanya saya begitu pak hakim izinkanlah gak bisa, gak bisa kata hakimnya, tolong pak hakim kasihanilah saya anak istri saya itu gak tahu kalau saya langsung dipenjara begini, saya Minta izin besok pagi, saya janji akan kesini lagi. Nggak bisa karena kamu nggak ada jaminan gitu. Nah, lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang terjadi, si orang miskin ini memohon sekali lagi, Pak Hakim. Saya ada jaminan, Pak Hakim. Siapa jaminanmu, Rasulullah aku jaminkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam Pak Hakim, aku jaminkan Rasulullah, kalau aku sampai besok pagi, gak datang ke sini lagi, berarti aku dusta keluarkan aku dari umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam. karena aku bener-bener ingin memenuhi janjiku, aku bukan orang munafik aku bukan orang pembohong, karena saat ini aku bener-bener gak punya apa-apa, hanya Allah dan Rasulullah yang aku punya maka itu aku jaminkan Rasulullah dan rumah yang aku tempat pun itu bukan rumah saya. Itu rumah ngontrak, gitu bapak ibu nangis. Dia minta jaminan supaya bisa izin kepada istri dan anaknya, supaya istri dan anaknya sabar, ridho dengan apa yang terjadi, dengan takdir Allah, ridho harus senang begitu. Lalu, apa yang terjadi? Gemetarlah hati hakim dan si orang kaya ini, sahabatnya, si orang miskin yang utang ini menangis juga mereka karena kamu menjaminkan Rasulullah aku yakin kamu bukan orang pendusta pulanglah tapi penuhi janjimu besok pagi ke sini. baik Pak Hakim makasih maka seneng banget sambil menangis ini orang miskin tadi Bapak Ibu apakah saudara-saudaranya ada yang nolong apakah sahabat-sahabatnya ada yang nolong bahkan ini sahabatnya sendiri yang tadinya teman dekat ketika si orang miskin ini tadinya kaya, tadinya sama-sama berusaha berjuang saling tolong-menolong ketika masalah duit minjemin gitu aja nggak ada duit belum bisa bayar maka mau dipenjarakan gak ada yang bisa nolong kita bapak ibu yang ada hanya Allah Allah maka datanglah pada Allah dan rasul dengan sungguh-sungguh datang inget dosa bapak ibu Saudara, bapak, ibu, tetangga, kawan, kakak, orang tua enggak bisa nolong bapak, ibu Yang bisa nolong itu hanya Allah Dengan wasilah bapak, ibu bertawakal kepada Allah Apa yang terjadi? Yang terjadi ialah seorang yang miskin tadi ini pulang berjalan kaki sambil menangis Ya Allah, hanya engkau yang aku punya ya Rabb Ya Rasulullah, hanya engkau yang aku punya ya Allah Ya Rasulullah aku jaminkan engkau ya Rasulullah jangan keluarkan aku dari dari sebagian dari umatnya ya Rasulullah, aku umatnya ya Rasulullah aku jaminkan engkau ya Rasulullah pulang pulang menemui istrinya, maka bapak ibu ketika bertemu dengan istrinya, bertemu dengan anaknya, menangislah dipeluk istri dan anaknya maafkan aku wahai istriku, maafkan aku wahai anakku, karena selama ini aku bisa, belum bisa membuat kalian bahagia dan saat ini, aku sudah dilaporkan dan aku mau dipenjara. Lalu istrinya menangis, kenapa engkau boleh pulang, wahai suamiku? Karena aku menjaminkan Rasulullah, aku janji besok mau datang lagi ke tempat Pak Hakim untuk dipenjarakan. Maka istrinya nangis, sabar ya, wahai suamiku. Aku ridho kok, wahai suamiku, aku ridho dengan semua ini. enggak menyalahkan siapa-siapa, Bapak Ibu, yang men yang disalahkan diri sendiri istrinya pun menyalahkan diri sendiri maafkan aku juga wahai suamiku aku ridho wahai suamiku aku ridho aku yang salah karena selama ini aku juga belum bisa menjadi istri yang baik aku berjanji wahai suamiku aku akan menjaga anak istri dan aku akan menjaga diriku aku akan menjaga diriku untuk taat pada Allah aku akan menantimu wahai suamiku begitu bapak ibu Saling ridho, saling maaf-maafkan Lalu uh, Sang suami karena lapar Haus, wahai istriku ada makanan enggak? lapar. Terus ada Apakah itu air putih Bapak ibu Alhamdulillah ya Allah masih ada air putih minum Mereka apakah mengeluh Enggak, enggak mengeluh Bapak ibu, enggak mengeluh Enggak mengeluh, karena kenapa? Karena si suami ini puasa istrinya puasa karena kenapa memang nggak ada makanan nikmatin untuk puasa mencari ridho allah Gitu anaknya pun begitu wahai istriku besok uh, Abimau mau ke kantor polisi gitulah untuk memenuhi janji untuk dipenjarakan sekitar 45 5 tahun kamu jaga anak anak benar benar ya dari kamu iya wahai suamiku anaknya pun ridho semua dengan ketaatan yang luar biasa, lalu istrinya bilang, Wahai suamiku, bukankah engkau menjaminkan Rasulullah? Iya benar, kalau engkau menjaminkan Rasulullah, yuk malam ini kita ibadah, kita sholawat untuk Rasulullah. Yuk sungguh-sungguh kita sholawat untuk Rasulullah. Maka sholawatlah mereka berdua dengan anak-anaknya bapak ibu. Menghabiskan dengan penuh cinta Dengan penuh mahabah Dengan penuh rindu Dan dengan penuh pengharapan Untuk memohon pertolongan Hanya kepada Allah Dengan wasilah salawat Pernah nggak Bapak Ibu berpikir seperti itu? Enggak pernah Enggak yang Bapak Ibu pikirkan Hutang-hutang, ketakutan ketakutan takutnya bukan kepada Allah bukan kepada Rasulullah tapi takutnya kalau dicaci maki kalau dipermalukan kalau ditangkeh itu yang bapak ibu takutkan bukan takut karena dosa bukan takut karena kehilangan Rasulullah bukan takut karena nggak diakui Allah dan Rasulullah enggak kan Gak ada rasa takut di situ, kan? Tetapi mereka seperti saya dulu. Saya dulu takutnya itu bukan takut karena mau dipenjara, karena mau dipermalukan, mau ditinggalkan orang. Saya gak takut di situ, bapak ibu yang saya takutkan nanti. Kalau dosa ini, masalah hutang ini belum selesai. Kalau aku mati, bagaimana ya, Rob? Itu itu yang saya takutkan bapak ibu sehingga saya cari dosa itu kemana dosa ama Allah ini ini dosa kepada kawan-kawan kepada keluarga kepada ini saya minta maaf saya datengin semuanya satu-satu saya datengin saya minta ridhonya selama ini saya pernah nyakitin kamu dengan kata-kata dengan perbuatan dengan tindakan udah aku minta maaf minta maaf kepada Allah selalu minta ampun sungguh-sungguh kepada anak istri semuanya minta maaf saya bapak ibu saya minta maaf karena kenapa? karena saya yang salah saya yang salah, bukan orang lain. Begitupun eh, suami istri ini mengakui sama-sama salah. Lobana dolamna, ya Allah, aku telah menjalimin diriku sendiri, ya Rabb. Ampun, ya Rasulullah, jangan tinggalkan aku, ya Rasulullah. Lalu sholawat sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sholawatnya yang dibaca apa, Ustadz? Solawat itu bukan solawat apa, tapi bagaimana kita bersolawat dengan rasa cinta, dengan rasa mahabbah, dengan rasa pengharapan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi? Solawatlah mereka menghabiskan malam itu, solawat menangis, dan tiba-tiba suaminya dengan izin Allah, Allah tidurkan. Kira-kira jam satu jam 2an Allah tidurkan Istrinya terus sambil menangis Udah gak, gak ngerasa suaminya tidur Gak ngerasa anaknya tidur terus sholawat. Tetapi suaminya tidur Dalam tidur itulah Rasulullah Datang dalam mimpi Siapapun yang bermimpi ketemu Rasulullah Itu benar karena setan Gak bisa menyerupai Rasulullah gitu Lalu apa Dalam mimpi itu apa Bapak Ibu Dalam mimpi tersebut Maka laki-laki ini ditanyain Rasulullah Sana, kamu datang kepada Sultan ataupun Raja, bilang suruh saya suruh membayarin hutang kamu. Bagaimana mungkin ya, Rasulullah? Apa mungkin Raja itu percaya ya, Rasulullah? Saya ini siapa? Dan dalam mimpi itu seneng banget sih, orang miskin tadi sambil meluk, Rasulullah seneng banget didatangi Rasulullah. Kenapa dia nggak bersalah karena keadaan, bukan ingkar janji, bukan hianat, bukan bohong, bukan bapak ibu, karena memang keadaan gitu. Lalu apa yang terjadi Yang terjadi ialah Si laki-laki ini suruh datang kepada sultan ataupun raja Kira-kira begitu pada saat itu Tapi gak tahu Bukti jaminannya apa Jaminannya Apakah terlalu katakan kepada raja Sampaikan salamku kepada raja Lalu mintalah untuk melunasi hutangmu 500 binar Sampaikan kepada raja Semalam dia ketiduran sholawatnya belum full kebiasaan raja itu sebelum tidur sholawat seribu kali kebiasaan raja itu sebelum tidur sholawatnya seribu kali tetapi semalam nggak lengkap seribu kali dan sholawat itu kamu tutupin sampaikan salam saya kepada raja amalan itu yang tahu cuman raja sama Allah dan aku selainnya nggak ada yang tahu Istri anak gak ada yang tahu amalan itu, maka sampaikanlah gitu, Bapak Ibu. Maka setelah sholat subuh, setelah sholat subuh, maka datanglah si orang miskin ini menemui raja. Dengan dibuka gerbang, maka menghadap raja, "Wahai Raja, lunaskanlah hutangku! Kamu siapa?" kata sang raja. Ataupun sultan ini, "Aku Fulan bin Fulan, aku hamba Allah." Aku umat Rasulullah, aku ke sini diperintahkan Rasulullah Wow, langsung Raja ini berdiri Jangan kamu bawa Rasulullah kalau kamu ucapanmu dusta. Benar, wahai Raja Raja, anda paduka dapat salam dari Rasulullah Kaget padukanya, benarkah itu? Benar, nggak mungkin aku bohong Rasulullah menitip salam kepada paduka Lalu Rasulullah menyuruh saya datang kepada paduka untuk apa? Membayarkan hutangku 500 dinar apa buktinya jika ucapanmu benar Kata si Raja Benar kata Rasulullah Nanti Raja pasti akan tanya begini begini Kok Rasulullah tahu iya iya Rasulullah tahu dari Allah Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Yang terjadi maka uh, Kata si orang mesin ini Paduka dapat, dalam, dapat salam dari Rasulullah Semalam Paduka ketiduran Solawatnya belum full ser Seribu kali Kebiasaan Paduka sebelum tidur kan selawat seribu kali tetapi semalam ketiduran dan selawat paduka udah dicukupkan dengan selawatku. Itu kata Rasul. Langsung raja itu berdiri dan memeluk si miskin ini. Ucapanmu benar. Benar kalau Rasul salam kepadaku. Iya wahai paduka diciumin Bapak Ibu, diciumin dan dikasih uang ini uang 500 dinar untuk membayar hutangmu dan ini 2500 dinar untukmu sebagai hadiah dariku. Nangis, paduka ini. Nangis, kenapa seneng? Seneng banget, Bapak Ibu, karena kenapa? Dapat salam dari Rasulullah. Lalu, para pendamping yang ada di situ kebingungan. Bagaimana mungkin dia tahu? Nggak ada yang tahu, kata si raja. Nggak ada yang tahu, amalan ini kecuali aku, Allah dan Rasulullah, dan ucapan dia benar. Dan semalam saya benar-benar tertidur, tuh kan Rasulullah yang tahu. Gitu, akhirnya dikasih. Ketika si orang miskin ini Buru-buru mau pulang karena udah janji Dengan hakim dijelaskan oleh raja juga Saya buru-buru karena saya mau dipenjara begini-begini Kalau nggak ada duit makanya Saya disuruh minta sama paduka Untuk membayarkan hutang ini Seneng banget si orang miskin ini Lalu pas menemuin hakim Ini apakah dikawal dengan uh, Prajurit raja dikawal Bapak ibu dikawal Menemui si uh, hakim dan orang kayak itu Janjian gitu kan udah janji paginya Lalu si raja ini di tegur saatnya wahai paduka kenapa engkau memberi 2.500 dinar kepada dia apa enggak itu kebanyakan bodoh kamu kata rajanya seandainya dia meminta kerajaanku ini akan aku berikan karena apa aku lebih baik kehilangan dunia dan dari sisinya daripada kehilangan rasulullah enggak diakui sebagai umat baginda nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam sama seperti orang miskin ini takut kehilangan rasulullah maka menghabiskan malamnya untuk ibadah untuk solawat ketika menemui hakimnya hakimnya memeluk si orang miskin ini nangis nangis ditunggu udahan bapak ibu ditunggu dipeluk nangis nangis maafkan saya wahai saudaraku maafkan saya kenapa wahai hakim maafkan saya saya ini kesini mau bayar hutang ini ini duitnya udah ada bahkan aku sama ah, aja dikasih 3.000 dinar nih totalnya untuk bayar hutang 500 dan 2.500 dinar untuk untuk hadiah gitu. Ini aku mau bayar. Jangan, jangan, jangan. Semalam Rasulullah datang kepadaku marah-marah kepadaku. Apa kata Rasulullah? Bukankah kamu seorang hakim yang punya pangkat dan punya harta banyak? Kenapa ada orang miskin kesusahan? Bukankah kalian saudara sama muslim? Dia umatku. Kenapa enggak kamu tolong? Kenapa enggak kamu bebaskan? Hah? Apakah kamu enggak mau mendapat syafaat? Syafaatanku. Syafaatku kata Rasulullah aku takut Rasulullah enggak mensapatiku kalau aku membebaskan hutangmu dan memberi uang kepada umat maka Rasul akan memberi syafaat kepadaku. Maka itu aku memberimu 500 dinar. Dapatlah 3500 dinar. Wahai saudara-saudaraku, ini kisah nyata bukan dongeng, Bapak Ibu. Ini kisah nyata gitu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ialah si hakim memberi uang 500 dinar dan minta maaf ama si miskin tadi enggak lama kemudian orang kaya sahabatnya dia yang mau menjarakkan Datang nangis-nangis sama juga mimpi ketemu Rasulullah Dimarah-marah Rasulullah kamu sahabat gara-gara hutang Kamu mau menjarakan saudaramu sendiri Kamu udah dikasih harta banyak Apakah kamu nggak mau mendapat syafaatku? Kata Rasulullah Maka Aku bebaskan hutangmu dan ini 500 dinar untukmu. Aku minta maaf, dipeluk. Aku takut kehilangan Rasulullah. Gitu. Aku ingin mendapat syafat Rasulullah kalau membebaskan hutangmu dan apa memberimu uang. Karena Rasulullah saw bersabda, Allah akan membebaskan kesusahan orang lain. Orang tersebut apabila dia membebaskan kesesahan orang lain Allah akan menolong saudaranya selagi saudaranya mau menolong orang lain Dan Allah akan membebaskan kesusahan kita Bapak Ibu Kalau kita mau membebaskan kesusahan orang lain Begitulah kira-kira Maka senenglah mereka Jadi enggak, setan nggak enggak bisa menghancurkan mereka Kenapa? Karena Rasulullah datang dalam mimpi Akhirnya silaturahmi mereka saling dijaga Tadinya kalau sampai dipenjarakan kan putus silaturahmi itu Antara A dan B orang kaya dan orang miskin Akhirnya apa Bapak Ibu? Dengan sholawat semalam, dengan penuh cinta, dengan penuh mahabah Allah ubah yang miskin menjadi kaya Karena kenapa ridho? Nah mau dipenjara itulah, kesusahan itulah, itulah bungkusnya Dimana ada bungkus pasti ada isi, dimana ada Bungkus, kalau kita ridho, ada bungkusnya dikasih bungkusnya itu kesusahan, kayaknya mau dipenjara, kayaknya mau dijolimin begini. Ketika kita ridho, ditipu, apapun, bapak ibu yang buruk, kelihatannya buruk banget. Kita ridho di situ, maka disitulah isinya akan datang seperti kisah ini. Ketika mau dipenjara, ridho, sama anak istri, ridho, istrinya pun ridho, suaminya pun ridho, sama-sama menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Ridho tiba-tiba keajaiban datang kenapa karena rido Allah itu hanya melihat kesungguhan kita keridoan kita keikhlasan kita gitu Bapak Ibu ketika rido akhirnya apa pulang dianterin lah yang tadinya jalan kaki sama si orang kayak ini naik kuda naik delman gitu lo kuda gitu loh kalau uh, ya kendaraan gitulah seperti globak gitu loh. kan zaman dulu begitu pulang istrinya kaget lo kok enggak jadi penjara akhirnya minta maaf juga orang kaya ini ama si istrinya, sama ama keluarganya selalu rahmi ngobrol karena mimpi ketemu Rasulullah begini Wah, dan uang 4.000 dinar itu untuk usaha lagi jadilah orang kaya jadilah orang kaya dan kerja sama dengan orang kaya ini usahanya maju maju lagi karena kenapa ada Rasulullah dapat ridho Allah dapat ridho Rasulullah karena kenapa karena ketika diuji dengan kulitnya dengan ujian yang dasar, mereka ri, rido, Mereka i, ikhlas mengatakan, "Ampuni aku, ya Rob, aku yang salah. Aku minta maaf, ya Rob, aku siap memperbaiki kepada siapapun. Rido, bapak ibu, makanya Allah rido. Kapan kalau rido pada kita? Ustadz saat kita rido dengan takdir Allah, takdir yang buruk ataupun takdir yang baik." Kalau kita mendapatkan keburukan-keburukan kita bersabar, ridho di situ, apa kata Rasulullah, baik itu baik bagi baginya. Tetapi kita, ketika kita mendapat kebaikan-kebaikan, kita bersyukur, ridho di situ itu baik. Jadi, nggak ada yang buruk, Bapak Ibu, dari masalah tersebut ketika kita ridho, menghapus dosa kita, menghapus dosa kita. Tetapi kalau nggak ridho, ustadz malah marah, protes, menyalakan AB. ya seperti itu, Allah kepada Bapak Ibu. Seperti itu Allah, ketika Bapak Ibu marah, protes, marah sama sini, nggak ridho, kenapa saya semakin gini, semakin gini. Ya sama, Allah seperti itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu marah, nggak ridho, Allah pun sama, nggak. Allah marah, nggak ridho kepada Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu ridho, ya Allah ridho. Nah, milih mana? Semoga kita semua selalu dalam melindungan Allah dan kita mendapat ridho Allah, ridho Rasulullah. Amin. Semangat untuk menggapai impian. Salam.